patuh ketemu lagi di ajang tutorial dan di video kali ini kita akan renovasi <laughs> renovasi kita akan mempermak bed cover King koil Sutra ini dan di sini kita bisa lihat kenapa ini bed cover ini harus dipermak karena di sini ini terlihat gosong kata owner laundrynya ini kesalahan karyawannya dikarenakan di head headdraernya katanya terlalu lama sehingga menyebabkan di sini juga bolong ini yang King koil Sutra dan di sini ada dua titik ya ini juga nih di sini bolong sama sehingga terlihat silikonnya di dalam nah seperti ini ya Oke dan lanjut sekarang kita uh, ke proses cara penjahitan bed cover ini karena kemarin kita sudah dijelaskan mulai kita bongkar bed cover yang sudah jadi yang kita permak dan lalu kemudian kemarin saya juga udah cari bahan ke toko yang mirip-mirip gitu ya dengan warnanya dan ulirnya dan Alhamdulillah akhirnya saya sudah dapat uh, di sini yang ini nih ini yang kemarin di permak yang reject coba kita lihat yang di cek itu kemarin yang nah yang ini yang bolong kelihatan nggak kelihatan ini yang bolong ya kemarin yang dipermak dan yang dipermak ini kita singkirkan sebelah situ dan yang bawahannya yang ini nih yang masih bisa kepakai yang nggak bolong oke okay, dan kemarin yang saya cari dari toko yang ini dan ini lumayan lumayan mirip mirip warnanya dan ini bahannya dan dan kemudian ini silikonnya silikon yang kita bongkar kemarin ya dan silikon ini lumayan masih bagus dan kita akan pergunakan kembali wangi ya wangi laundryan oke dan kita cek ini silikonnya nah. ada berapa meter ada satu dua juga ya, tiga meter lebih nih ada tiga meter lebih mungkin karena ini lebar bahannya kan 2,8 jadi dihabisin lebar bahan yang 2,8 itu dihabiskan gitu kan terus kemudian ini kok kenapa bisa jadi tiga meter lebih dikarenakan ini kan sudah dicuci sudah di laundry jadi sehingga si silipannya ini sudah melar nah ini udah terlihatnya agak melar gitu karena kan udah digulung-gulung udah diputer-puter di mesin cuci tetapi kita akan coba untuk membuatnya kembali ya dan mudah-mudahan ini tidak bermasalah karena saya juga baru kali ini saya mempermak atau membongkar bed cover di permak ulang ya dibuat ulang dan di sini bahannya. Oke ini ulirnya ya, ulirnya yang kita ganti kelihatan nggak, ulir di rumah. Ya. Oke dan ini King Kuel Sutra yang sudah saya cari kemarin dari toko Dalam dirilah ini sudah dapat dan ini ulirnya seperti ini Meskipun tidak sama dengan uh, sebelumnya ulirnya Tetapi dia lumayan agak mirip dari warna dan juga dari ulir coraknya ya Karena ini juga susah sekali kita kalau misalnya mau nyari yang sama Karena itu sudah lama banget Dan rata-rata kalau King Kuel Sutra ini kan limited edition Jadi kalau misalnya bulan ini ataupun misalnya minggu ini kita beli Belum tentu bulan depan tahun depan kita dapat dengan corak atau motif yang sama Jadi uh, di sutra ini rata-rata yaitu -rata mengeluarkan cuman mungkin ada 10 roll dan 10 roll itu dia lempar ke Sulawesi, ke Makassar gitu kan, ke Bandung apa yang ke Jakarta gitu kan. Terus ada yang mungkin ke Medan, ke Bali gitu kan, dilempar. Jadi sehingga untuk corak yang sama itu kalau misalnya kita dapatkan Hari ini di sini atau bulan ini belum tentu bulan depan itu kita mendapatkan motif atau corak yang sama itu untuk kingwell sutra ya. Dan di sini saya sudah dapat ya warnanya atau coraknya juga hampir mirip dengan yang kemarin. Oke, dan ini bahannya. Bahannya yang kemarin yang bawaannya itu ini nih bisa kelihatan. Dia kan ulirnya. Kelihatan. Nah, ini yang bawaan dari bed cover yang kita perma kemarin ya dan itu di sana yang sebelahnya itu udah nggak bisa dipakai karena bolong dan ini yang bisa dipakai untuk yang sebelahnya lagi dan yang ini yang kita cari kemarin dari toko kita sudah dapat dan warnanya nggak jauh beda ya hampir sama ya hampir sama ya beda dikit gitu kan karena kalau mau kita nyari sama banget mungkin uh, susah kita karena Oke okay, Kewel Sutra ini bahannya limited edition dan kita juga sudah siapkan ini benangnya dengan benang yang selaras dengan benang yang sama dan kita kemudian lanjut sekarang untuk ganti si benangnya dulu. Oke dan kita sekarang lagi setting-setting si mesinnya dulu ya. nih ini pernya lagi kita setting-setting karena ini mesin ini biasanya nggak pernah untuk jet bed cover, biasanya untuk jet spray terus. Karena di sini kita nggak produksi bed cover ya karena produksi bed cover e, misal di sana gitu dan di sini kita Khusus produksi spray gitu, dan mesin ini biasanya digunakan untuk menjahit spray. Tetapi di video kali ini, karena saya akan membuat tutorial cara mempermak bed cover, jadi saya akan memanfaatkan mesin yang biasa kita gunakan untuk jahit spray. Kita akan memanfaatkan untuk jahit bed cover, dan di sini bisa kita lihat nih, ininya untuk ini nih, penutup bagian atasnya ini. Nah, ini pernya, dan kalau misalnya pernya terlalu kepanjangan. Ini pernya bisa dipotong pakai gergaji besi ya dipotong Biar dia tidak terlalu menekan ke sepatunya Kalaupun misalnya si pernya tidak terlalu panjang Masih bisa Tanpa harus dipotong juga Mungkin masih bisa ya Dan artinya masih bisa diangkat seperti ini pakai tangan Kalau misalnya terlalu enteng kita turunkan lagi ke bawah Nah seperti ini Kalau misalnya masih terlalu enteng juga kita tinggal putar lagi turunkan ke bawah Nah seperti ini ya kurang lebih Ini ya ini cukup sedang lah Oke, ini sudah sedang dan uh, seperti ini ya. Untuk cara menyetingnya, biar si sepatunya enteng bisa diangkat sama tangan seperti ini, karena kalau jahit bed cover sepatunya nggak bisa diangkat, menekan terlalu keras, dia tidak akan bisa sulit gitu kan? Karena silikon ini kan lebih busa gitu ya. Jadi, kalau misalnya sepatunya terlalu menekan, ke bawah si jahitan bed covernya atau si bed covernya ini, kalau kita jahit nggak jalan malah jadi mandet gitu, pedas ya, berat gitu kan? Kalaupun kita tarik ke depan. Ya hasilnya pasti tidak sesuai gitu kan kurang bagus lah kurang rata nanti silikon sama bahannya itu tidak selaras antara bahan antara silikon sama bahan sebelah bawahnya itu nanti dia tidak selaras atau tidak sama ya seperti itu ya teorinya dan ini mau kita tutup lagi oke karena ini sudah pas sebenarnya usah dibongkar pun bisa tadi ya ininya tinggal di diturunin ditaikin, diturunin cuman tadi di dalam ada kendala ada suatu hal yang mengganjal, ya mungkin mesin sudah lama dipakai, jadi dia ada sedikit kotoran tadi, jadi saya harus membongkarnya dan ini tidak masalah. Oke, ini sudah selesai kita mau nutup. Oke dan ini penutupannya sudah selesai dan kita cek sepatunya juga bisa diangkat sama tangannya seperti ini, oke. Dan ini kita bersihkan, kemudian kita pasang benangnya juga. Oke kita sudah pasang benangnya Kelihatan ya Ininya si sepatunya ini Harus bisa diangkat sama tangan seperti ini Nah nih Seperti ini ya Kalau pakai ini kan handle begini nih Tapi harus bisa diangkat sama tangan Nah untuk mengecek penekanan per ke sepatunya ini seberapa kencang gitu kan kalau misalnya diangkat sama tangan nggak bisa Wah itu nggak bisa untuk get bed cover karena dia terlalu keras gitu kan untuk menekan si bed covernya Si silikonnya ya seperti itu ya teorinya dan lanjut sekarang kita ke tutorialnya dan bagaimana cara menjahit bed cover atau cara mempermak bed cover yang sudah terpakai yang sudah sering dicuci Oke kita cek dulu bagian yang paling pendeknya sebelah mana Oke di sini yang 2 meter 40 nya ya yang dua meter empat puluhnya ada di sebelah sini. Yang 3 meternya ada yang panjangnya ke sana karena lebar bahan ini dua meter delapan puluh cm, jadi pakai silikonnya 3 meter. Oke, dan ini tutorial cara jahit cover biar juga memudahkan ke yang lain, gitu ya. Biasanya saya ini antara satu bahan dua bahan. Disatukan gini, lalu kemudian ditempelkan ke silikonnya. Langsung saya jahit, biasanya kayak gitu ya. Tetapi di video kali ini, saya akan menggabungkan dulu si bahannya yang dua ini. Biar memudahkan ya, dan cara ini juga lebih mudah. Oke, sekarang kita uh, menjahitnya dulu di sini untuk menggabungkan yang ini. Oke, dan dua bahan ini. Ada satu lembar, ada dua lembar. Ini kita satukan di sini. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, kalau untuk bagian jahit yang ininya, sepatunya kita nggak bisa... Gak bisa Gak nekan ya Harus nekan banget Oke dan ini kita satukan dulu di sini. Nah bisa dengan cara begini dulu Disatukan Oke dijahit disatukan Sampai keliling ya Sampai full Oke dan ini sudah selesai kita gabungkan ya antara yang dua lembar ini lalu kemudian kita sekarang untuk menempelkan di silikonnya Oke dan ini bahannya sudah kita gabungkan tadi ya yang dua lembar itu dan ini silikonnya Oke dan kita tinggal begini ini silikon ini yang dua lembar satu lembar ada dua lembar taruh di sebelah atasnya seperti ini Dan kemudian sekarang kita tinggal menjahitnya di mesin tapi jahitnya cover pada umumnya yang biasa saya buat tutorial ya seperti ini aja cara jahitnya dan ini silikonnya karena sudah sudah dipakai ya terus sudah juga sering dicuci sering di laundry mungkin ya jadi sehingga si silikonnya ini lumayan melebar jadi biar jangan sampai silikonnya ini berlebih kita harus dorong-dorong ke depan. Kita ratakan. Oke, nah seperti ini. cara Oke, dan ini teori-teorinya ya. Karena ini silikonnya tadi sudah melebar banget Karena sudah sering dicuci, sudah dipergunakan juga Sehingga silikon, dari mungkin silikon waktu itu mengikuti lebar bahannya 2 meter 80 cm Sekarang silikonnya ini menjadi 3 meter lebih gitu kan Karena ini sudah melar gini, ini sudah kelihatan Sudah sering dicuci dan sering digunakan Nah tetapi sekarang kita mempermaknya Biar tidak berlebih silikonnya Nah tips dan triknya, teorinya kita kedorkan dulu silikonnya nih Seperti ini, ini bahan kita kencengin ini silikonnya kita agak kendor seperti ini ya. Itulah teorinya. Dan kemudian tinggal jahit. Dan sama ya. Ini juga tuh ini ujung bahan dan ini ujung silikon. Nah kalau kita samakan nih jauh nih. Kalau kita ratakan jauh ya bisa kelihatan di sini jauh. Tetapi kita akan mendorongnya silikonnya dikendorkan seperti ini. Dan ini perlahan kita jahit ya. Kita dorong ke depan. Jadi perlahan kita kurangin nah. Oke, perlahan kita kurangin nah sedikit demi sedikit. Dan akhirnya di sini sudah sama ya seperti ini ya. Tips dan triknya dan teori-teorinya seperti itu. Oke dan di sini jangan lupa untuk membuat bolongannya atau membuat lubangnya ya kita sini. Nah, di sini dimatikan dulu ya jaitannya dan di sini kita akan buat lubangan. Nah kurang lebih segini ya kurang lebih segini. Jadi yang atas diangkat sebelah ke sebelah atas gini. Ini yang bawah tetap kita tempelkan ya di silikonnya. Nah tetap ditempelkan ke silikonnya. Yang yang satu lembar ini tetap ditempelkan ke silikonnya. Yang satu lembar lagi kita singkirkan dulu. Oke. Okay. Kemudian ini dijahit seperti biasa. Ini. Oke, kemudian kalau sekiranya sudah pas untuk membalikinya ya kurang lebih antara 4 sampai 50 cm ya. Ini untuk membalikinnya ini untuk polongannya. Nah, ini yang udah kita jahit tadi kemudian bahan yang di atasnya ini kita taruh lagi ke sini. Karena kita di sini akan menjahitnya lagi sebelum kita jahit ini diratakan dulu ditarik jangan sampai nanti yang ini kendor yang ini kencang jangan sampai kendor sebelah ya jadi harus rata nah, seperti ini kita tarik Oke kalau sekiranya sudah rata kita masukkan ke situ dan kemudian kita jahit lagi seperti tadi ya seperti itu aja dan selanjutnya kita menjahitnya sampai keliling ya sampai habis sana oke dan ini sudah mau selesai ya sudah mau dilakukan. cara menempelkan silikon ke bahan dan di sini juga sama ya tips dan triknya di kendorin Si silikonnya biar rata pas gitu kan. Jadi di sini pas. Nah, kalau ini nih seperti ini nih hasilnya kalau terakhirnya. Ini kendor silikonnya. Tetapi kita kendorkan dikit, nah diratakan ya di sini di sini di sini kita gitu, ada beberapa titik. Jadi biar jangan sampai ngegumpal ke satu titik. Jadi harus kita ratakan. Kalau sudah rata, kemudian kita menjahitnya. Dan Oke, okay, ini sudah selesai. Dan kemudian sekarang kita untuk membalikannya Oke dan sekarang kita untuk membalikannya Dan tadi kita sudah dijelaskan di awal Karena kita di sini ada bolongannya Atau ada lubangnya kita cari Nah ini ya lubangnya nah, seperti ini dan kemudian Sekarang kita tinggal membalikannya Dimasukin tangan kita ke dalam Nah ke sudut ini Lalu kemudian ditarik ya Sama kayak jahit cover sebelum-sebelumnya dan ini bahannya kingkoil sutra termakan lagi, Aduh. tapi ya apa Ya intinya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau pasti bisa. Oke, dan ini sudah dibalikan kemudian kita tinggal dorong dorong aja sedetan sudutannya. Okay. Di sini juga sudutannya kita dorong Yang sebelah sini juga sudutannya kita dorong Dan ini satu lagi Yang di sebelah atas Juga sudutannya kita dorong Oke okay, dan Seperti ini Kita jadi tinggal ditebas-tebas aja biar lumayan agak merata ya si silikonnya. Oke. Dan kemudian sekarang saya akan menjahitnya. Atau saya akan menutupnya si lubang yang ini ya. Dan kita langsung ke mesin jahitnya lagi. Sini. Oke, dan di sini ini lubangannya, bolongannya kita tutup di sini. Ini yang punya tadi, sudah nanya, Mas. Katanya, "Dek, coverku udah selesai belum?" Katanya, "Terus saya bilang, belum, Bu. Saya mau buat tutorial." Oke, dan seperti ini ya cara penutupannya. cara penutupannya dan di sini lumayan susah-susah gampang. Oke dan selesai. Oke dan ini sudah selesai penutupannya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian sekarang kita tinggal menjahitnya seperti biasa. Oke, di sini kan ada bekas jahitan yang lama ya. Kelihatan nggak, lu? Ini ada jahitan bekas yang lama. Jahitan yang lama ini sebelah sini juga nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ada nih. Jahitan yang lama. Jadi kita sekarang akan mengikuti jahitan yang lama ya, karena kalau misalnya kita nggak mengikuti jahitan yang lama, nanti dia kayak ada double bekas jahitan gitu. Jadi kita akan ikutin jahitan yang pertama nah, seperti ini. Kita ikutin aja. ini Oke okay, dan kemarin baru-baru juga ada yang komen katanya Mas jahit bed cover itu bisa nggak katanya kenapa nanti dijikjak bisa nggak nggak digigjak ya bisa ini juga nggak digigjak ini ini juga lurus jahitannya seperti ini jahitannya lurus lompong gitu kan Nah kenapa kok di video saya sebelumnya harus dijigjak gitu kan Nah itu hanya hanya apa ya Itu hanya apa ya Biar desainnya gitu Biar desainnya itu terlihat jahitannya itu beda gitu kan yang dijigjak gini ya Dijigjak lurus nih kayak saya ini Ini dijigjak gitu kan Dijigjak lurus Ada ada juga yang dijigjaknya yang wajik gitu Yang berbentuk wajik Nah itu tuh sebenarnya dijigjak itu bukan berarti Mesinnya harus dijigjak seperti itu Tidak Tidak seperti itu ya Itu mah hanya variasi ya Jadi hanya variasi Jadi biar terlihat lebih bagus gitu kan lebih elegan lebih beda kok jahitannya ya lumayan uh, agak aneh gitu kan ada jejak-jejaknya jik itu hanya hanya ini aja ya. hanya variasi aja hanya variasi dari si penjahitnya ya atau yang memproduksinya bedcapernya gitu seperti itu ya dan kalau yang di video kali ini ini yang saya permaking coil sutra ini memang jahitan awalnya juga ini jahitannya ini kotak-kotak gitu kan lurus jahitannya nggak dijejak-jejak jadi saya sekarang akan membuatnya menyesuaikan jahitannya lurus Dan yang beruntung lagi Kalau jahit get pelurus ini malah lebih mudah Kalau di dijigjak kita kan harus menyetabilkan biar jigjagannya jangan sampai gede, jangan sampai kecil Biar jigjagannya sama rata Jadi kita benar-benar harus punya pakai teori Skill kita untuk menjigjaknya itu biar rata gitu kan Nah kalau misalnya jahitannya lurus seperti ini Justru ini malah mudah gitu kan jadi kita cuma meluruskan saja, kemudian kita tinggal menjahitnya. Oke, okay, nah seperti ini ya cara jahit yang lurus. Jahitan yang pertama sudah selesai ya. Nah seperti ini di jahitan yang pertama. Kemudian sekarang kita untuk jahitan yang kedua. Nah di sini, okay, di sini sudah terlihat ya ada bekas jahitan yang lama di sini yang sudah kita kemarin bongkar. Di sini nih ada jahitannya. Jadi kita akan mengikuti jahitan yang lama ya, biar tidak terlihat nanti ada dua jahitan Oke setelah kita pas-pasin Kemudian Oke kemudian kita sudah dikunci dan kita Kita menjahitnya lurus Seperti tadi ya Nah seperti ini saja begitu seterusnya ya sampai keliling sampai full. Oke dan. Seperti ini ya, seperti jahit bed cover pada umumnya digulung-gulung sebelah kanannya, dan kemudian ini kita dijahit, dan kita sudah sampai di jahitan yang ketiga. Nah, seperti ini, dan kemudian sekarang kita akan mengikuti jahitan yang lama juga di sini ya, jahitan yang keempat, atau jahitan yang terakhir. Dan di sini kita dipundulkan dulu sambil digulung, nah seperti ini digulung kalau sekiranya sudah di sini ada rongganya sudah cukup gulungnya dan di sini titik yang mau kita jahit sudah ketemu dengan jarum kemudian kita di sini tinggal menjahitnya kembali nah seperti itu ya. Dan ini sudah digulung kita usap-usap kalau sekiranya sudah pas kita tinggal jahit seperti ini dan seperti itu seterusnya sampai dengan selesai. Oke dan biasanya jahitan untuk jahitan yang terakhir ini lebih sulit ya karena Rongga di sininya itu semakin mengecil ya, karena ininya yang kita gulung ini semakin membesar. Jadi rongga di sini nih lumayan sempit. Oke, kita balikin lagi, kita putar lagi dan kita gulung-gulung di sini. Dan kita sudah hampir mau selesai Kita tinggal menjahit satu sisinya lagi Dan di sini Sudah terlihat Dan selesai cara menjahit bed cover yang kita permak Oke okay, dan seperti ini hasilnya Bisa digeser ke sana sedikit Oke dan seperti ini hasilnya Ini dijahitannya bisa dilihat di sini ada jahitan 1, 2, 3 sama jahitan 4 Ini bagian yang sebelah sini Ini bahan yang lama dan yang sebelah sini Kita balikin ini untuk bahan yang baru Yang saya beli kemarin dari toko Nah seperti ini hasilnya Dan ini bed covernya Lumayan besar Kita ukur bed covernya ini Berada berapa meter Satu Dua meter 2 meter 80 cm ya. 2 meter 80 cm Kali 1 meter 2 meter 30 cm Jadi ini bed covernya 2 meter 80 cm Kali 2 meter 30 cm Dan oh, Seperti ini hasilnya Oke semoga bermanfaat Di video kali ini Dan jangan lupa untuk Men-support channel kita ya Dengan subscribe, like, komen Dan share See you next video Dan bye bye